Panjang rasanya perjalanan, tahu-tahu ada sinar di depan, itu harus berhati-hati. Itu kereta api. Itu <laughs> kereta api. Ya tahu sedang jalan gelap-gelap itu harus cepet-cepet minggir atau lari keluar terowongan. Nah, gini. kapan kapankah kehidupan ini akan berubah? Tahu jawaban sederhananya. Eh, saya ulangi lalu saya jawab sederhana ya.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 Ini waktu sholat, saya lupa. Dia dikasih kehidupan yang sangat sederhana, bahkan kekurangan menyembah Tuhannya. Oh, tuh. Jadi kehidupan ini bisa berubah kalau kita alihkan. Nah, saya tadi melihat jadwal saya pergi ke Singapura tertunda karena ini, ini, ini. ini. ke sana nih. Sama Tuhan, di waktu saya melihat ke kaca itu, dilihatkan ada anak sederhana.